Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban Halaman 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 Pada tema 3, kelas 4, peduli terhadap makhluk hidup Baik sekarang kita akan jawab di halaman 18 Setelah melakukan permainan, diskusikan keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag Tadi, Dengan menjawab pertanyaan berikut Apakah kamu sudah dapat melemparkan bola dengan baik Jelaskan Sudah Saya Dapat Melemparkan Bola Dengan Baik Alasannya Saya Latihan setiap hari dan mengikuti apa yang sudah dipelajari. Berikutnya di halaman 19, apakah kamu sudah dapat Menangkap bola dengan baik, jelaskan sudah. Saya dapat menangkap bola dengan baik. Alasannya karena saya latihan setiap hari. Caranya, bola ditangkap dengan kedua telapak tangan yang dibuka. Soal berikutnya di halaman 19, apa saja keterampilan? Yang diperlukan dalam permainan bola zigzag itu melempar dan menangkap bola, serta diperlukan keseimbangan dan kekuatan otot kaki Berikutnya di halaman 19 juga Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola Saya akan Melakukan latihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan menangkap dan melempar bola, kemudian saya berusaha agar kemampuan yang dimiliki menjadi lebih baik berikutnya di halaman 20 tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Bagian. Yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Satu diantaranya adalah biji. Biji berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Menanam tumbuhan melalui bijinya dan merawatnya. Merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Halaman 21 Jawablah pertanyaan berikut: "Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar?" Merawat tanaman dengan memberikan pupuk dan menyiram tumbuhan secara rutin. Halaman 22 nomor 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Bunga bisa membuat lingkungan menjadi sejuk dan Rumah terlihat lebih indah. Berikutnya, di nomor tiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan: merawat dan membawanya? ke dalam tuangan karena bisa sebagai penyegar rumah nomor halaman 23 ayo renungkan tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut saya telah belajar olahraga dan pentingnya merawat tanaman agar menghasilkan udara segar saya ingin mengetahui tentang merawat tanaman. Berikutnya masih di halaman 23, kegiatan bersama orang tua. Diskusikanlah bersama orang tuamu tentang salah satu tumbuhan yang berhasiat untuk kesehatan lidah buaya sebagai tanaman obat lidah buaya berhasiat untuk mengobati penyakit serangan jantung diabetes Radang tenggorokan, sembelit, dan masih banyak jenis penyakit lain yang bisa diobati dengan tanaman ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.